Assalamualaikum guys, kita ketemu lagi dengan channel Gol Variasi ya. Semoga memberi solusi bagi yang belum tahu ya. Ini kita akan mengecat ulang tangki yang udah jelek lah, udah berkarat, ini udah ditutup pakai plastik steel. Ini bekasnya ya, bekas plastik steel ini bensinnya masih rembes nih bensin masih rembes ya, ini bocor juga, katanya ini juga bocor, ini yang presisi bocor semuanya nih. Nanti kita akan cat dan perbaiki tanpa harus dilas dan dan menutup yang bocornya ya, tanpa perlu dilas. Oke guys, untuk selanjutnya kita buang dulu ya ini ya bekas plastik sil yang kurang fungsin nih guys kita bersihin tadi ini udah di cek ya sedikit cek pakai benda tajam cek lagi pakai benda tajam ya ini kurang nempel ya ini ya nempel cuma dicat doang kita cek lagi ya Dan ini karat, tapi belum nampak yang bocor lubangnya ya. Coba ya. Dan udah dibersihkan guys. Dan ternyata keroposnya nggak begitu nampak. Tapi sepertinya ini gini kropos dikit aja kalau tangki itu bikin pusing juga padahal cuman setitik ya udah bersihkan lagi dan ternyata cuman dari sini kroposnya selubang jarum aja ini udah bikin pusing ini biar kita kita gedein dikit ya biar kelihatan bocornya dan ternyata ketemu yang gedenya nih lubang yang gedenya ketemu guys nah ini guys ini kropos nih dalamnya ternyata- dari dalamnya ya kita reparasi tanpa perlu dilas kita tutup nih karena kita udah temukan titik bocornya ini nih ya nah ini titik bocornya lalu kita bersihkan pakai sikat kawat dan juga amplas ya ini pakai amplas kasar ya Bekas aja Dan sikat kawat Kita bersihkan dulu ya Nah setelah kita bersihkan Setelah kita sikat Terus kita amplas Terus lubang yang dulu tadinya Kecil gak terlalu nampak Kita lubangi gedein ya Biar kelihatan Lubangnya ya Yang mana bocor Yang mana gak bocor itu Kelihatan kalau digedein ya dan ini sumber masalah yang bocornya ya. Sebelum kita ke tahap penutupan biar ntar bisa rata lagi nih. Ini kan rata nih. Terus kalau entar kita dempul ini pasti permukaan bakal menonjol ya. Kita apa? apa karena gak ada palu ya, kita kalau isirnya ini kita call dulu ya biar ke dalam ini Kita bikin penyok dulu Kita penyokin ke dalam ya Kita nanti Kita kasih ruang Buat dempul Jadi ntar permukaannya rata lagi Untuk dalam enggak apa-apa Ntar juga nggak kelihatan. Untuk permukaan luar ya Ditakol dulu Sampai ke ya Jangan lupa Sampai ngelob setelah kita bersihkan ya udah dikentop bin ini kita pakai epotek power glue ya pertama ini dulu biar masuk ke lubangnya biar masuk ke dalam nih jangan lupa bin aja terus kasih dulu aja biar masuk terus kita ini bukan merek ya tapi ini sebenarnya adalah tanah ini bukan kopi kopi dengan diseduh aja setelah dikasih tanah kampas dulu biar yang enggak nempelnya enggak menyumbat gini biar yang nempelnya yang ada lemnya doang kasih tanah lagi kasih tanah lagi lagi Hai lagi dana terus aja sampai sekiranya udah benar-benar menutup lubang ya mau begini tinggal yang satu lagi tunggu dulu tunggu dulu dulu dulu karena uh, uh. power glue power glue tanah lagi diulang terus diulang terus sampai kira-kira menutup ya tadi rasa cukup ya udah aja lah nanti kita ratakan ya jangan lupa dilihat dulu apakah masih bocor dan ternyata Alhamdulillah ya enggak ada bocor kalau ini bekas porgo ya warung bukan bensin ya. Ini enggak nih. Enggak balik dulu. Dan ternyata aman. Nanti biar tambah kuat kita tutup pakai dempul lagi ya. Atau diampelas doang juga bisa ini. Dan ini ya, ini hasil kita. poksi, kasih warna putih. Nanti kita kasih warna silver. Ini, ya. ini masih ada bekas nih, masih bekas dempulnya, dan ini nampak dari luarnya. kita ini baru foksi lalu kita naik warna silver ya